percaya kenyataan ini kisah kasih kita sampai di sini kekasih ku percaya kamu kau dustai aku perihati ini kau katakan perpisahan ini Oh.